Halo adik-adik Ketemu lagi di channel Toys and Snack Official Kali ini kakak mau ngajak kalian Berburu jajanan Kalian bantu ya Cari harta karunnya Masa kan kakak Kakak penasaran banget nih Ada jajanan apa aja ya Wow wow wow ada apa ini? Wah, wow, ada Nano Nano Milky rasa stroberi. Oh, ini edisi Riko. Riko ya, Adik-adik. Nano Nano Milky ini sumber kalsium dengan susu asli. Wah, oh, enak ini Adik-adik. Rasanya stroberi lagi. Kita ambil ya. Sudah dapat satu Kita cari harta karun lagi ya Apa sih itu adik-adik? Oh, seperti gambar panda ya Wah ada jajanan hello panda Jajanan biskuit isi krim strawberry Warnanya pink Ini enak sekali ya adik-adik Rasanya manis Mantul, mantap betul. Oke okay, merkicar merkicar lagi adik-adik. Ada yang lihat tidak? Mana sih? Ini suara apa sih ya? Wah, apa sih itu warna pink? Seperti gambar stick Tamil. Mantap, kakak dapat harta karun jajanan lagi. Ini jajanan pocky, rasa strawberry wow. ini enak sekali. Manis, wow! Mantap, mantap! Kita ambil. Kalian penasaran? Dik, dik, kakak makin penasaran nih. Cari harta karun di bak ini. Kalian lihat adik-adik Apa sih itu? Wow, mantul-mantul mantul. Ini ada Indomilk, korean strawberry Ini susu rasa strawberry Ada sedotannya Kalian pasti suka adik-adik Siapa diantara kalian yang suka susu? Ayo, jawab di kolom komentar ya Penasaran kan kalian? Kakak masih penasaran nih Kakak masih mau cari harta karunnya Markicar, markicar lagi Mari kita cari lagi Di mana kamu harta karun? Aku mau cari kamu Mana, di mana kamu harta karun? Oh ini dia, ada Gambar stroberi lagi ini susu, ada gambar sapinya. Oh, ini susu UHT rasa strawberry dari Milku. Ini pasti kalian suka. Adik-adik dan teman-teman pasti suka susu, ya. Siapa yang suka susu strawberry? Susu rasa strawberry, ayo! kalau kakak rasa strawberry suka rasa coklat juga suka oke kita ambil ya apa sih itu? seperti ada gambarnya warnanya pink juga aku ambil ya adik-adik ya wadidaw mantul-mantul ada jajanan apa ini? cocok Snack ada hadiah mainannya, cocolat, <laughs> coklat rasa stroberi lagi, enak ini adik-adik. Oh ini, cocolannya di sini. Nanti kalian Stiknya dicocol di sini. Siapa yang suka? Jawab. Siapa yang suka juga dengan jajanan ini? Siapa yang sering beli? Kalian suka beli ya? Kakak juga. Kakak ambil ya. Masih ada tidak ya adik-adik ya? Ada lagi. Dicari, dicari. Wah, wah, apa tuh? Apa itu? Ada minuman. Oh, ini minuman mogu-mogu. Ini enak loh. Warnanya pink juga. Wow. Enak-enak harta karun kita hari ini. Kita ambil. Kedik, kedik Terima kasih sudah temenin kakak cari harta karun. Kalau kalian... Suka yang mana adik-adik? Paling suka yang mana? Tulis ya di kolom komentar. Makasih sudah temenin kakak. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.